Assalamualaikum semua. Kali ini mau buat mie ayam. Bumbunya ada bawang putih, bawang merah, laos, jahe, kunyit, miri, daun salam dan daun jeruk, serai. Bumbu lengkapnya ada garam, tumbar, rica bubuk, kaldu bubuk, sayuran, daging ayam 1 kg Dan untuk membuat minyaknya ada kulit ayam. Yuk, lihat video berikut. Jangan lupa tambahkan sedikit kecap. Langkah pertama, kita buat minyaknya terlebih dahulu. Kita masukkan kulit ayamnya. Saatnya kita blender bumbunya, tambahkan minyak sedikit. setelah itu tambahkan sedikit air setelah minyak panas, kita tumis bumbunya masukkan serai daun salam dan daun jeruk, serta laos Setelah menguning dan harum, kita masukkan ayamnya dan diamkan selama 30 menit. A few moments later. Masukkan kecap. Setelah itu, tunggu hingga matang. A few moments later Menu makan sore sudah jadi guys, selamat coba Hasil sangat cantik sekali Dan, semoga selera makan Yuk silahkan dicoba